kita dapat dari hasil referral atau bisa dibilang afiliasi ya bosku, ya. gitu seperti itulah ya bosku. Tapi yang gak gede gak kayak afiliasi Binomo yang sampai ratusan juta bosku. Ini paling yang 14.000 ya sekitar berapa persennya gitu ya. Misalnya 50.000 ya cuma sepuluh persennya. Udah oh, dapat langsung bosku, untung aja belum tergerus banyak udah dapet ya bosku. Ya. Malah lagi ngeplus no ribu deh kita dapat nih bosku, mantap sekali. Joss joss joss joss oke okay. coba ya kita lihat go go go go gosong go, go eh gosong go apa goncus apa hmm jp kita nih hmm, mantap yoi bulan bintang bulannya mantap jos jos jos connect terus ya ayolah kalau udah connect dikasih petir loh. ayo neng neng inces adekku sayang ayo nah gitu dong cantik macam itulah nah. Ayo dek kasih lagi dek Ayo Ayo adekku sayang Ayo Ayo lah kedi, kedipin lah Abang munim Mantap sekali Hatinya bergetar hati abang dek Dikedipin sama adek hmm, Mantap kalilah Oke ayo neng Ayo adekku sayang Mantap kali Tambahin lagi Boleh dong ditambahin lagi petirnya ini kedipin lagi Aduh gak dikasih bosku ya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 Oke, okay, langsung auto mega bosku. Dapat kita mega win. Oke. Okay. Sampai lagi kuningnya pasti connect. Ayo dong mataharinya. Matahari satu lagi, satu lagi mataharinya besok. Aduh. Huh, jancok, jancok, Matahari enggak connect, cok, Matahari tidak. santai dulu ya bosku ya Santri kita sambil merokok udah dapet 82.000 bosku gila model gratisan aja bosku ya hmm hmm hmm uh, 15 connect dong bosku gila gokil gokil gokilat coy gokil gokilat mantap hmm lagi hmm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 Oke, okay, nice banget, Dapat berapa kita? Seratus tiga puluh tujuh ribu It's mean, berarti gua sedapat seratus lima puluh ribu jadi seratus Wow, iya anjing dikasih lagi bosku Gila, langsung dasken aja lah pokoknya Langsung, gasken Buat yang pengen tau pola gacornya, langsung lagi gabung ke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 Gaskan langsung Kayaknya gue abis ini gue coba main sweet bonanza ya bosku ya Siapa tahu abis dari 7 biasanya si sweet bonanza itu gak coba ya. Tapi gue gunain ah, gue gunain buah recordnya Gue publis video untuk sweet bonanza mungkin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 Uh, 200 mantap enggak tuh oke lah mantul banget pokoknya emang the best Aduh, kita sambil santu santi dulu minum dulu kopinya bos, bu. Ah, mantap kali kopinya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 apa perlu kita taking betnya ya? mungkin kita perlu coba taking betnya atau kita buy spin aja nanti ya. kita coba di 10 aja dulu, abis itu kita coba taking betnya. Oke okay, pecahnya joss mantap. Hmm satu lagi sudah tuh. Uih eh jauh biru sama kuning tadi pecah terus connect terus ya bos bosnya. Uh, Ujungnya biru lagi connect lagi.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 modal gratisan bosku, dari hasil itu dari referral bosku ya modal dari referral gratisan Rp. 14.000 langsung bisa dapat segini bosku main banget anjir pantesan orang-orang pada mau ya nyari freebid yang gratis depo itu ya nggak perlu depo tapi dikasih saldo itu bisa di WD itu pantesan mereka ya mencari-cari freebid kayak gitu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 Oke, okay, hijaunya juga hmm. Oke okay lah, kita wait aja bosku ya Lumayan banget daripada lumayan Ketemu lagi sama gue See you guys, bye-bye semua Thank you